قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم عروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله عز وجل حرنا على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء Hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu ia dimatikan. Pada hari itu akan ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian massal. Makan perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu. Sesungguhnya solawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami diperlihatkan, sedangkan engkau telah menjadi tanah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Rasulullah Alaihi Wasallam min Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari dan malam Jumat, maka barang siapa yang melakukannya. Aku akan menjadi saksi dan penolongnya kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akfiru Perbanyaklah solawat kepada NabiMu pada malam dan hari Jumat. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man Kufiratlahu khati atau femenina sana. Barangsiapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak seratus kali, akan diampuni banginya kesalahan selama delapan puluh tahun. قَالَ رَسُولُ alaihi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفemرة, لن حَتَّى يَرَى مقعده مِنَ الْجَنَّةِ Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jum'at sebanyak seribu kali, ia tidak akan mati sebelum melihat kedudukannya di surga. <tuh> Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jum'at, maka hal tersebut akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما فقيل له يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, akan diampuni baginya dosa 80 tahun. Lalu beliau ditanya, bagaimana bentuk solawatnya kepadamu? Rasulullah menjawab, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad, abdik, wa nabiyik, wa al ummi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa tisliman, mera, aaman, Barang siapa yang salat ashar pada hari Jumat dan sebelum ia bangun dari tempatnya ia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin nabihi, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, tisliman, Sebanyak 80 kali akan diampuni baginya dosa 80 tahun Dan dicatat baginya pahala ibadah 80 tahun Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Inna lillahi malaikatan minan nur La, la wa yawmal sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya mereka tidak turun ke bumi kecuali pada malam dan hari Jumat mereka memegang pena yang terbuat dari emas dan kertas yang terbuat dari cahaya mereka tidak mencatat kecuali solawat